berlecek sekali. Okay, Oke, teman-teman. Hari ini kita eh, baru. Oh, Belaga. ini kita pergi ke mana, Dek? Ke hmm. oh. hmm. mana, Dek? Cepat, Dek. Kita hmm. pakai pesawat, eh, pakai mobil Bapak. atau pakai Bapak. motor? Ada motor kita, Dek. Ini geras ini. Honda. Oh, ini belum dibeli gerasnya, Dek. Eh, uh. ada itu orang jual. Ada eh. orang jual. Dia beli. Ada. Ada. Oh, cukup eh. oh, Oke, okay. kita beli lagi rasinya dulu buat pesawat besar. <laughs> Mana? Oh. Tapi eh, oh, cukup bilangnya. Eh 3.000 3.500 dolar deh. Ruwit sekali berarti. Ah, mun cukup deh. Ah. Eh pakai pakai hmm, ini aja pakai. Pakai jalan-jalan pakai kaki. Iya iya iya iya. Kaki. Enggak mm -mm. kaki. Mau jalan kaki pakai ondelah. Oh, eh. Kita. Betik okay, kaki jauh tapi ke bandara mana ni capek lah dedek dudenya. Beti capek dah. Capek dudenya nanti lagi kita pergi jauh. Kalau pakai mobil pecape juga. juga. Ayo kita berangkat kita. Baba -ba, ininya mesin mesinnya. Oish. Ada okay, nasi tade. Ya. Okay. Ayo biar cepat ya. Ya. Oh. oh. Ah. Ah. Dabrak orang naik di mana nih jalan citu, citu. Oh, kiri. Ay, jalannya belum hmm. keren. Ketim jalannya. jalannya, Bang. 8 deh. 8 nih deh. Oh. Itu itu itu itu itu. Oh. Wow wow wow. Keren, slip deh. Aduh. Jalan lagi. Bapak kita olahraga dulu. Ya, nanti lagi kita cari pesawat cepat-cepat. Iya, -cepat. mobil eh, baru. Mana jalannya, Dek? Salah nih. Eh, ada mau beli ini. Mau beli ini. Iya, kita cari eh, pesawat besar dulu. Bapak, sampai deh enggak mau pakai atapnya. Iya, nangam mana. Ah. Nanti kita kita cari pesawat dulu bawa pulang habis itu. itu mana? Itu. Mana? Itu. Mana? nanti lama kita oh ini mobil kebun oh ya ini mobil kebun teman-teman lalu lho kita bawa mobil kebunnya dulu. oh ini lama kita nyampe benar nih deh aduh lama lagi kita nyampe benar mobil kebun itu besar iya oh. tapi sangat tajud ya oh iya kencang juga sedikit ya Wah, kan? ya, wah. Enak orang tuh, Dek. Ini terlalu besar. Habis, saya kita bawa di kota, ah? Buat nyangkut dia. Mana bendaranya nih? Bapak. Ha. Nah. Hmm. Apalah. Mana bendaranya? Mana? Sini. Ini dia. Ya. Nah, Ini. Ini lah bendarana. Sini. Iya. Nah, Betul, kan? Nah. Bapak betul. Ayo, nah, berangkat ini. Kepala polisinya ada. Ya, bentar lagi polisi datang tuh kita udah dapat bintang satu. Ini mobil kebun. Nanti orangnya cari susah berkebun lagi deh. Orang tuh mau manen. Memang bisa. Oh bisa. Wow mantep katanya Mana bisa? Oh bisa. Oh, bisa. Oh, ayo kita bisa. Jembatan angker. Jembatan angker? Mana ada jembatan angker sini? Itu situ. Ini benda Ini ada juga. Ini, ini pintu ada juga. Ya, ini pintu masing ada. Ya, ini day. ada juga. Abang, kita terbang dulu biar boleh tinggal. Oh, tak oh, oh, e. boleh masuk katanya. Abang. Bolehlah. Om, aku dari kebun ni. Om. Bawa mobil kebun. Ha. Itu Mana lewat? Oh, sini. Ya, Okey, okey, okey. Oh. Abah. Aku mau cepat-cepat. Oh. Huh. Abah. Ah. Emang, emang orang polisi itu mau ke sini. Iya. Ia nama bertangga. Oh, ini. Bukan dia. itu. Bukan itu. Mana kita cari? Dia. Ia apa ini, Abah? Itu buat tempat masuk pesawat. Kenapa itu, Abah? Mana ini. bisa? Mana bisa masuk? Mana bisa bawah. Ah. Kana... Ini dia. Ini, ini ada pesawat. Ini mobil. lah. Ini Inilah. Yang ini. Iya, Ini. Oke. Okay. Wah. Ah. Lempet sih dudanya. Hah. kita tabrak. Ayo, kita tinggalin. Kita bawa pesawat lagi teman-teman. Pesawat ini. Okay. Ini pesawatnya kecil. Itu besar. Ini besar. Wow. Pesawat uh. mana kita bawa? Ya, bisa kita naik. Mobilnya jalan sendiri. Tambah. Hah. Kita coba dulu. Enggak. Hmm. Boleh deh nanti. Boleh dah. Iya. Ya udah, pesawat mana aja. Yang Itu. ini. Ya. Rodanya 2. dua. nyamanya banyak rodanya, Dek. Adeh, masuk kita. Jalan kita, teman-teman. Papa. -teman. Ini mobil ini. Nanti kita abrak mobil tuh. Hah. Oke, okay. panaskan mesinnya dulu. Hah. Oh, ayo kita berangkat teman-teman. Kita bawa pulang. Apakah eh, berhasil? Eh, lah, pulang? Ya, tinggal diam-diam dulu deh. dia mau terbang lagi deh. Diam dulu ya. Wow. Eh oh, Go terbang terbang terbang terbang. Apa kita bisa terbang? Bisa. Oke. Okay. Mana terbang bisa terbang. Aduh. Kau mau buat apanya, Dek? Papa. Pesawat hmm. kecil aja kita. Kita ayo kita coba lagi, Dek. Pesawat kecil. Pokoknya kita harus bisa bawa mobil. Penting harus kita dapat pesawat pesawat besar, Dek. Bukan pesawat besar. Pesawat Mana? kecil. Mana ada pesawat kecil? Ada tu. Itu. Eh, itu dah. Oke, ya dokter kita kemarin udah bawa pulang satu kita cari pesawat yang kecil itu yang mini nah ini pesawatnya besar bisa kita naik dong bisa coba kita bawa lagi ya eh pesawat ah. kecil ya kita cari bawa dulu bagus yang besar lagi biar muat kita semua di dalamnya nanti apa ah. nanti Oh ya di sini kosong grafianya. oh Mbak, nanti meledak lagi tuh. Ya kalau meledak kita beli lagi. Kita kan orang kaya. Mana ada, Jutte. Ini enggak bisa masuk, Dek. Ya? Oh iya bisa. Jangan. Eko-ekonya panjang. Iya. Kenapa? Aduh. Hari mau malam, teman-teman. Pagi. -teman. Okay. Kelihatan, Pak. Siang aja, pagi aja kita main, teman-teman. Hmm. Oke. Okay. Nampak. Ah, baru kelihatan nih, teman-teman. Oh, opo oh, oh, oh. terlalu cepat, teman-teman. Meledak lagi pesawatnya. Aduh. Lagi lagi. Lagi-lagi pesawatnya meledak, teman-teman. Lagi capek. Waduh, ada lagi pesawatnya. Enggak ada kita cari lagi ada pesawatnya teman-teman pesawat kecil mana itu itu helikopter tapi deh helikopter dari teraih helikopter nanti kalau nggak ada lagi pesawatnya baru helikopter kita naik ya Dia kita harik. mau bawa ah tuh wah. itu orang tuh bisa bawa tuh pesawat lah ada lagi pesawatnya dek wah pesawat eh, yang ini bisa kita bawa deh dek mana tuh yang besar tuh ah, udah pas di jalannya tinggal bawa aja kita lagi oke okay. apa tuh apa, ah. tu, apa di mana oh, ini tinggal bawa aja kita ba, lagi sama juga oh ah, ya ah bisa bawa ini dek ha? mana dek oh, ada tempat masuknya ya tu. Yeah. Tinggi? Ya, yeah, tapi nggak bisa masuk Oh iya, bisa oke. Okay. Hah, gimana nih? Apa mundur? Apa mundur dia? bye Baik bye pesawat. Eh. Hmm, ayo kita luruskan dulu. Siap, siap, siap, siap. siap. Terbang. terbang. terbang, terbang pesawat. Oke, pesawat, pesawat tempur gas keren teman teman pesawatnya besar wo dude bawa pesawat besar teman teman coba terbang terbang lah mana nih dek oh ini ada apa dek wooo aduh kok meledak ada lagi kok jalannya pendek kali dek udah helikopter yang merah ini kita bawa pulang aja ya, dek ya ah. wah wow. Atau yang... kita cari pesawat tempur, bisa juga deh. Ah. Nah, ini naik. mana naiknya? Naik oke, okay. ba baru oke. Ah. naik ini Bang gue, gue, gue, kita gue, lagi gue, gue, gue, gue, kita gue, kita pulang lagi. kok helikopter jadinya, teman-teman. Ini dulu. Hmm. Kita lihat dulu di mana kita nih. Kecil-kecil aja. Iya. Yeah. Nanti kita. Eh. Hmm. Itu dia. Ini sudah. Ini, Ini. Oke. Okay. Dah. Dah. Oke, okay, teman-teman. Ah. Wah. Tebal jalannya. Wih, itulah itu pesawat apa kapal kapal pesiar Bala. oh baik kita belok dia nak belok bapak, kita naik luy... pesawat helikopter Ya, ini helikopter jadi teman-teman maaf teman bapak. Bapak, bapak, bapak. pesawatnya nggak bisa kita bawa pulang nggak bisa bapak. kita bawa nggak bisa kita bawa pesawatnya pulang jadi nanti helikopter kita bisa bawa pulang teman. Oke teman-teman. Oh siapa itu? Teman-teman. Oh kita udah mati. Wah, berhenti lagi. Ah berhenti lagi dia apa? Apa? Jatuh. Nah, Kok jatuh dek? iyalah Aduh, jatuh lagi. Ada lagi pesawat tempur. Siapa jatuhin tadi? Baba. Baba tua. Baba tua sekali. Deh. Baba ada lagi tu itu. Oh, aduh. Ba baba. Ah. Ada lagi pesawat yang tadi tu. Ah, bisa masuk lagi. Bisa lah siapa masuk. Tidak. Hmm. Ini Tidak. Hmm. Lindingnya juga. Oh iya. Tidak ada baling-balingnya. Aduh. Itu ada juga yang. Yang ha. merah itu mana, lompatnya nih, kayaknya hmm. bisa lompat ya. Iya, bisa lompat dia. Lebar, bisa ada baca kita ganti apa dulu? Hmm. Ganti nih, bentar buat orangnya. Iya, aduh, kita pakai apa nih? Pulang, pakai jalan kaki, enggak bisa. Baca jalan kaki, capek bus. Eh, gabung. Ada bus. Tak ada bus. Ujang. Ternyata helikopternya gagal juga Kita bawa pulang Bawa sekali oh, Oke okay. oh, Maaf teman-teman Saat besar juga nggak bisa Helikopter ternyata kita bisa jatuh Bawa tulang sekali oh, Kita bawa bus lah teman -teman. Ya, Kita bawa lagi Cepatlah sini bus Kami mau pulang bus cepat ba bos. -ma -ma, tuh. Iya, jangan lah Aduh, lama kali. cepat-cepat. nanti itu ya. Iya, mana habis tuh. Ba -ba. Mana jalannya nih, Dek? Banyak ba -ba. nah. oh, ah lari lari to go. mana pintu masuknya mana mana pintu masuknya duit nah, jangan ih eh, menari. Nah, bom nggak usah nggak usah pakai itu ah itu busnya cepat cepat cepat kejar dulu deh dulu deh kita ambil busnya Lepas. nah bus aja kita oh oh oh mana mana bus, bos bos bos bos Oh, aduh, ditabrak sudah. Alhamdulillah, kita ditabraknya lagi. Waduh, dua, tiga, waduh. Ah, tumbus ya. Ah, masuk kita. Ayo, dapat bus. Oke, okay. teman-teman, kita cuma dapat bus. Gak jadi dapat pesawat, dapat helikopter, gak jadi teman-teman. kecelakaan dia. Ah, oh, ini pesawat yang kita bawa tadi, teman-teman. Ha Iya, yeah. ini pesawat yang kita bawa tadi. Ternyata hancur, Bapak enggak cukup berdinding itu, Bapa, nah. Baca doa dulu, iya, baca doa dulu deh. Kau Bismillahir. bismillahirrahmanirrahim, kau akan terus melahirkan kau lagi ke Allah. Lah, billah. Ba Oh ya, ya, ya, ya, ya. Bulan kita bawa bus aja, dek. Dua uh -huh. jam kita bawa. Kita panggil. Uh -huh. Oke, okay, teman-teman. Kita baru uh, jumpa lagi. Besok-besok kita bawa lagi. yang Pokoknya besok kita bawa pesawatnya. Pesawat, Re? helikopternya, teman-teman. Kita bawa sampai ke rumah, teman-teman. Ya, aja ah, geng ngakan lawannya. Iya mum malam nih, mum Maghrib lagi. Dudenya mau sholat maghrib dulu teman-teman. Ada itu. Itu udah hancur tuh. Sudah hancur. Mana nih? Ah, kan. Oh ya yeah, ini ini ini. Oh ya yeah, ini. Oh, op op op op op. op. Ah, nih blok kanan. Coba ketar orangnya. Iya. Oke, okay, kita udah nyampe rumah, teman-teman. Oh. -teman. Ah. Halo. Halo. Oke, okay, kita udah. Halo. Yang besar santu? Ya. Yeah. mobil besar. Oke, okay, kita udah nyampe teman. Ah, Ketemu dulu. Aduh, kita abrah nyalam bus kita sendiri. Hah. Kok bisa jalan sendiri dia ada? Iya, ada. udah, Kat. biar aja situ udah tutup dia. Ya. Ayo, kita masuk lagi. Bawa, bawa kita dulu itu punya ah. orang ah, itu. Iyi, rumah, hmm, rumah orang itu iya rumah kita tuh rumah orang itu rumah kita tuh mana oh iya, iya ini ada lampunya oke okay. selamat jumpa lagi teman-teman Bapak kita, teman -teman. Baba, Baba, kita nah, makan apa, dulu kita cari mobil Baba, ah kita makan dulu oke okay, kita, kita makan dulu yaudah besok lagi kita kita istirahat dulu dek capek dek assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Papa de columna